Oke okay, Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengganti bahasa di Netflix ya menjadi bahasa Inggris gitu, mungkin untuk subtitlenya atau mungkin audionya gitu dan mungkin kalau kalian nonton film uh, Spanyol atau mungkin film uh, Korea gitu misalnya contohnya kayak gini kalian misalnya uh, pengen ganti subtitlenya itu misalnya ke bahasa uh, Inggris gitu biar kalian gak merasa uh, apa ya nggak paham gitu kalau mungkin audionya korea gitu tapi subtitlenya juga korea juga misalnya gitu atau mungkin subtitlenya tuh bahasa Jepang gitu jadi kalian biar uh, paham aja sih kalian bisa ganti ke bahasa yang kalian paham gitu dan biasanya untuk subtitlenya itu kebanyakan sih ya kebanyakan itu ada bahasa Indonesia jadi kalau Walaupun kalian gak paham bahasa Inggris Atau mungkin kalian gak ngerti bahasa Inggris pun Gak jadi masalah gitu Karena untuk subtitle Kebanyakan dari anime Dari show yang saya lihat itu Ada gitu untuk bahasa Indonesia gitu Walaupun gak saya pakai sih uh, Karena jujur Kalau untuk saya Bahasa Indonesia ini Untuk subtitle tuh Agak sedikit aneh sih uh, kelihatannya uh, Apa dibacanya tuh agak sedikit aneh gitu Bisa dibilang apa ya Rancu mungkin saya bilang Jadi saya lebih enak Kalau pakai bahasa Inggris gitu Kalau shownya bahasa Jepang Kalau gak pakai subtitle Jepang Atau subtitle bahasa Inggris Ya subtitle Aja gitu, dan untuk film bahasa Inggris, saya enggak pakai subtitle sama sekali sih. Jadi, ya, untuk subtitlenya, saya biasa off untuk film bahasa Inggris gitu. Nah, tapi di sini untuk audionya, ini kalian bisa ganti ke bahasa Spanyol atau Spanish, dan di sini ada Korea original sama Korea audio description, nggak tahu juga sih apa bedanya gitu, uh, kalian mungkin kalau yang tahu bisa coba komen di bawah gitu dan untuk subtitlenya kalian bisa ganti aja langsung ke bahasa Inggris, kalau kalian misalnya pengen uh, belajar juga bahasa Inggris gitu kan dan mungkin kalian juga bisa ganti ke bahasa Indonesia, tapi untuk video tutorial ini karena judulnya untuk mengganti ke bahasa Inggris jadi kalian bisa ganti ke bahasa Inggris gitu, langsung aja tinggal kalian klik gitu ya dan nanti akan berganti secara otomatis gitu uh, walaupun kalian lagi nonton gitu di tengah-tengah kayak gini Uh, nanti untuk subtitlenya akan berganti ke bahasa Inggris gitu. Tapi dia nggak ngomong-ngomong nih. Ini malah malah pada bengong. <laughs> uh, kok nggak ada sih? Kok nggak muncul subtitlenya? Oh ini, muncul ya. Dah, udah muncul gitu. Contohnya kayak gitu aja dan ya kita akan back aja takutnya kena copyright untuk video tutorial ini. Dan untuk uh, contoh lainnya, mengganti audionya ke... Bahasa Inggris sebenarnya untuk basicnya sama aja. Di sini saya menggunakan contoh anim berserk gitu ya. Dan di sini untuk berserk ini ada uh, bahasa Jepang sama bahasa Inggris ya untuk audionya. Nih, di sini audionya kalian bisa langsung aja klik ke bahasa Inggris gitu. Nanti akan langsung berganti ke bahasa Inggris. Dan untuk uh, subtitlenya juga kalian bisa mungkin ganti ke bahasa Jepang gitu. Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, kalian cukup tinggal klik aja yang ini, yang sebelah speedometer ini, dan tinggal kalian ganti ke bahasa yang mau kalian pakai, baik subtitle atau mungkin audionya. Dan ya jadi cukup segitu doang untuk videonya, dan next watching, bye-bye.